buat kalian yang mau beli diamond, ml, mau Legends buat ngaca event, terus kalau bisa mau gift uh, nimo langsung ke kai store aja ya, oke? Okay? Di kai store mahal? Wah, mahal. Kita reaction discord ya, sampai 20.30 Ini yang bilang gak boleh, gak boleh aku sudah izin Jadi, tapi bentar doang katanya bolehnya Gak boleh terlalu lama guys, oke? Okay? Oke, okay, langsung saja kita reaction Dari mana? Sepertinya guys, gak Kayaknya ini deh guys, ngelek Woi Kalau misalnya ring Discord tuh ngelek, gimana ya guys? <mukil> <mukil> ah, kenapa jadi gitu anjir? Anjir lah jadi joker. kayak gitu malu aku kalau misalnya malu jangan lagi gitu anjir Aduh lah dibohongin kita Master Star perjuang ngapain PDI Anjas nah, kita dari bawah ngasih gua aja deh Kenapa, cuy? Kenapa? kenapa? Kenapa? Pengen kenapa? Kaga, Sumpah. Baik yang nanya. Itu kenapa? Kenapa? Gap, pay. Pay. Kenapa? Pai, enggak kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? sebentar sih. Sebentar banget, ya? iya, sebentar banget sih. Pai, kena lebih, Lu, Kenapa? Nggak, kenapa? Nggak, kenapa? Waih lucu banget anjir janji Kalau ada apa-apa itu cerita Janji gak dapet SMS dari Muntun <laughs> Apa SMS dari Muntun? Apa SMS dari Muntun? Emang SMS dari Muntun tuh apa guys? Jadi ulang-ulang lah Siapa yang diulang-ulang? Ketika, Lumina... Ketika Lumira dan Isan Eh Lumira dan Isan lah Lumira ini? Ketika Lumela dan Ima ngebahas Masih motivasi imam Dia habis nantikung Nantikung siapa cewek Kamu punya cewek mam Gak ada gak ada Uang aja itu viewers Gila kalau lu punya cewek sih Lu lebih ganteng dari gua sih mam pasti Jauh Gua aja gak punya cewek mam Enggak mungkin, enggak oh. mungkin, enggak mungkin. Kamu mungkin gimana? Kayes direbut-direbut, direbut, direbut, direbut siapa? Oh, lo cewek cowoknya Kayes lo, Mam. Enggak. <laughs> Tapi <Siap hari laughs> yang di cewek. Iya, <laughs> yes, Tau gak Kayes sama celibok itu akhir-akhir ini? Iya, itu nikung bu. dari lu jadi gitu. Hmm, enggak sih. Dua hari jadi Sanboy langsung dapat spek bidadari. Lugian. Anjing lu ganteng banget mam tai. Astaga, enggak mau <ada>. ih. <laughs> Jie pasti salting. Lah saltingnya sama siapa? Semua bilang salting, guys. Ini sop oh ini nih mam Imam. Check over me and the job. The job, nggak enggak enggak galau kan. Soalnya ada ada Karina di sini. Dulu, ininya... aku, aku buat ini sedih soalnya. Maaf Imam aku uh, belum bisa jadi yang terbaik. Semoga kamu bahagia dengan wanita pilihanmu yang sekarang. Maafku for time. Ya Imam, <laughs> Astaga tuh nggak guys masa video kayak gitu masuk ke TikTok langsung berubah anjir komennya. Aduh warga TikTok tuh ini anjir, nggak bisa diajak gimana gitu. Mereka tuh kenapa ya baperan banget anjir. Harusnya 90s. <tik> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ini aku ulang-ulang terus, anj** dari dulu Masih ngakak, hastabak Ini video ini aku ulang-ulang terus Sumpah Gak bisa aku berhenti ketawa I'm a dicky Ipos Ipos siapa? ini. alis sus. Ya, oh, ini, <laughs> Sesu... Sesu... Sesu... ini ga sih? ini alis ga sih? Gue, cewek gua, cewek gua, iya cewek lu, cherry boy, Ses. jodok jodok pasti kan, Anjas. Ah, yes. kayak ini anjir, kayak joker, joker kan bawa, bu apa sih, joker kan bawa, oh ini baseball bukan sih, kalau joker bu baseball nggak sih? La la la la la la lai la la la la karena aku main buat untuk nah, sederhana teman pintar XML Mari ini kita akan berkomunikasi dengan yang sudah pensi siapa yang pensi dengan adakan sebuah ritual pemanggilan apa Baru ini kita... juara mpl tidak <tuk> oh, apa anjar lu mau rambut kayak gimana Gak bisa gitu ya lah aku aja cewek nggak bisa gitu anjas kayaknya dia cocok jadi iklan Sampo ini rejoice guys rejoice rejoice oke okay, okay, apakah tuan besar kita main ya. guys lah aku oh, nah. lag like. main sih kesi dia udah udah ya kalau nggak reaction Diwa, Angsus kok nge -like ya? Kok nge -like ya. ya? Dia nge-lag -like guys, reaction diwa nge-lag -like ancas.